Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Selamat pagi buat. Pimo Friends Aku mau nyanyi Lagu sebentar ya 17 Agustus tahun 14 kita Di bulan Agustus ini Bulan yang penuh Semangat dan perjuangan Semangat ini pula Yang buat gue Untuk mulai ngevlog dan berjuang untuk ya bisa ngevlog yang informatif buat Imo Friends semua. Jadi Imo Friends itu sebutan untuk teman-teman yang udah subscribe maupun ya minimal nonton lah ya channel ini tak kenal maka tak subscribe so kita pastinya wajib buat gue kenalan sama Imo friends jadi kita kenalan sama kuda besi yang aku bawa hari-harian ini ya jadi aku ini pakai Kawasaki Ninja 250 SL Atau mono juga bisa ya Sebelumnya dipanggil mono Kemudian berubah juga jadi SL Kenapa aku pilih Ninja 250 SL Jadi Kawasaki Menang berturut-turut Kemudian dirayakan oh. dengan salah satunya, itu membuat livery uh, seperti ini. Jadi, ini uh, yang aku bawa itu pakai livery KRT (PSBK). Nah, selain livery. Pertimbangannya juga Adalah Ukuran ya uh, gua itu nggak begitu tinggi Dan nggak begitu besar Kalau Gue bawa motor Gede Yang 250 FI gitu. Gedean motornya Kayaknya jadi begitu lihat ini kayaknya cocok gitu. Karena uh, motornya ramping. Ramping banget. Hampir sama kayak segede 150 cc aja. Jadi itu juga yang buat gue pertimbangkan untuk ambil motor ini. Nah, dan lagi gue itu kan bawahnya Matic sebelumnya nah ini juga kayak belajar gitu belajar untuk bawa motor 250 uh, dan dengan harga yang ekonomis pastinya karena motor ini itu uh, paling ekonomis untuk kelas 250cc ya kelebihan dan kekurangannya kelebihan motor ini ya sudah terlihat lebih sporty ya terlebih karena livery tadi livery Hai uh, KRT USBK gitu uh, dan dia juga lebih ramping jadi memudahkan kita untuk uh, ya selip lah gitu dan cocok buat dibawa di perkotaan. tapi dia masih single cylinder ya satu silinder dan sesuai kalau kalian yang suka motor 250 cc yang raungannya gahar itu kalian nggak bisa dapetin di motor ini terus motor ini torsinya tinggi cukup ngejambak jadi kontak di jalan perkotaan stop and go pas banget nah kelebihannya lagi motor ini di sisi samping di betul di betis ya di betis kalian tuh nggak begitu panas sih enggak begitu panas ya masih a, masih agak panas tapi enggak begitu panas karena dia punya teknologi atau sistem udara panasnya itu diarahkan ke bawah jadi nggak begitu panas suspensinya oh, oke okay. Sok depan tiga puluh lima mm belakang udah single arm. Mana shock, Udah nyaman lah Terus Speedometer udah digital Tapi ada tapinya, hai, ada indikator giginya apa ya perpindahan gigi jadi kalian nggak tahu that's why kalian harus benar-benar pakai insting kalian sih tapi di awal mungkin kagok tapi lama-lama juga biasa sih ngerasa pasti rasainnya deh dari getaran mesin aja lampu depan itu sebenarnya kekurangan ya kekurangannya karena pakai bohlam yang 60 watt itu panas banget ya osram saya ingatku jadi kalau lama-lama dipakai pasti bikin kaca depan kalian itu menguning retak-retak bahkan ada kasus dimana holder lampunya itu meleleh so begitu aku Trim motor ini langsung aku ganti LED. Permasalahan selesai. Nah, uh, aku nggak tahu ini kekurangan atau bukan. Tapi banyak yang merasa bahwa suara kipas motor ini cukup gede. Jadi kalau motor ini mesinnya panas dia otomatis kipasnya hidup kan nah kipasnya hidup ini suaranya lumayan gede jadi buatku suaranya itu anggap aja kayak repair buat hidupin nose ya <laughs> dan gue sih gak terganggu sih aman-aman aja aman-aman aja selama masih hidup berarti yang masih baik ini udah gua servis pertama gratis oli oli dan service nextnya itu kalau dibuka panduan itu di km 6000 tapi mungkin di km 3000 aku akan ganti oli karena sebelumnya itu kan dapat oli gratis, ya. Oli gratisan, sayang kalau nggak aku pakai. Nah, itu belum full sintetik, jadi di KM3000 aku akan ganti uh, oli yang full sintetik. Aku ambil dari Februari ini, udah Agustus, sofa motornya enggak rewel semoga selalu enggak rewel kedepannya dan selalu bisa bersama teman-teman jangan lupa subscribe comment share dan like juga aktifin anda lonceng ya, jadi kalau aku update lagi video-video terbaru, kalian langsung bisa update. Thank you for watching, bye bye. Imo friends, have a nice day, and happy riding. Assalamualaikum.